Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Nah untuk di bab kedua kita akan mempelajari teks eksposisi Nah apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat Nah ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama Menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal Dan yang kedua Gaya informasi bersifat mengajak Yang ketiga Menyampaikan menggunakan bahasa baku Dan disampaikan secara lugas Yang keempat Bersifat netral atau tidak memihak Yang kelima Fakta dipakai sebagai alat Kontitasi dan kontribusi Nah itu yang dimaksud dengan teks eksposisi, dan ciri-ciri teks eksposisi. Nah, teks eksposisi merupakan genre berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis menyertakan alasan. Nah, alasan yang logis. Nah, yang pertama itu ada tesis. Tesis, tesis adalah... Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Dan yang kedua, argumen. Alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Nah, jadi itu tesis tuh tadi kan udah diberikan pengertiannya pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Nah kalau argumen-argumen itu adalah alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Nah argumen ini contohnya dia menurut para ahli ataupun menurut pendapat yang bisa dipercaya di dalam teks eksposisi tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang mengajurkan atau membenarkan dan menguatkan nah itulah yang dimaksud dengan teks eksposisi nah di dalam teks eksposisi itu kita untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis menyertakan alasan-alasan yang logis nah itu ada tiga, yang pertama itu ada tesis yang dimaksud dengan tesis yaitu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan sedangkan argumen itu alasan yaitu menurut alasan eh, pendapat ahli contohnya Menurut uh, orang yang bisa dipercaya di dalam teks eksposisi tersebut Nah kalau rekomendasi itu tadi saran yang mengajukan Yang menganjurkan atau membenarkan dan menguatkan Untuk LKPD pertama pada pembelajaran teks eksposisi Nah di sini sudah Ibu sediakan teks Nah, setelah kalian sudah membaca dan melihat teks itu, nanti di sini kalian akan mengerjakan analisis, tesis, argumen, dan rekomendasi pada teks di atas dengan sesuai tabel berikut. Nah, jadi di situ, di dalam tabel itu ada yang dinamakan dengan tesis yang disampaikan. Nah, itu kalian cari di teks yang telah Ibu sediakan ini. Nah, selanjutnya kalian simpan di dalam tabel yang telah Ibu sediakan. Nah, selanjutnya itu ada argumen yang disampaikan nah argumen yang disampaikannya ini kalian cari di dalam teks tersebut dan kalian tulis di dalam tabelnya, dan selanjutnya itu ada rekomendasi, kalian cari yang termasuk dalam kalimat rekomendasi yang terdapat pada teks eksposisi tersebut nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel yang ke dalam tabel